Lautan yang sangat luas belum semuanya tereksplorasi dan masih banyak menyimpan rahasia misteri di dalamnya. Bahkan, dibandingkan eksplorasi keluar angkasa, lautan masih begitu misterius. Makhluk laut berukuran besar bak monster, kadang berbahaya, masih ada di dalam lautan. Di luar ikan hiu, inilah monster laut paling menakutkan dan masih eksis di lautan ini beberapa hewan yang tertangkap kamera. 1. Ubur-ubur sura. Ubur-ubur surai singa berukuran besar bisa mencapai panjang 120 kaki. Ditemukan di daerah yang lebih dingin di Pasifik, Atlantik, dan Laut Utara. Tubuhnya mengandung 94 persen air. Ubur-ubur surai singa menggunakan tentakelnya yang menyengat untuk menangkap mangsanya. Ubur-ubur surai singa memakan berbagai makhluk laut, termasuk jenisnya sendiri. <tik>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 Hiu paus cukup membuka mulutnya lebar-lebar, maka apapun yang ada di depannya bakal masuk ke perutnya. Kekuatan mulutnya menghisap air seperti angin topan, jadi sulit bagi ikan kecil lolos. Hiu paus punya gigi yang tajam, namun bukan untuk memakan mangsanya. tiga cumi-cumi raksasa sesuai dengan namanya cumi-cumi raksasa ukurannya bisa mencapai 43 kaki untuk yang jantan dan 33 kaki untuk betina cumi-cumi raksasa merupakan salah satu organisme hidup terbesar di bumi dan memiliki sistem saraf canggih dan otak yang kompleks selain itu memiliki mata terbesar dari semua makhluk hidup berdiameter hingga 27 cm akibatnya Cumi-cumi raksasa sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga mereka lebih nyaman hidup di lautan dalam yang gelap. Untuk mencari makan, Cumi-cumi menangkap mangsanya dengan tentakel yang besar dan menyedotnya melalui cincin pengisap. Kemudian mangsanya dicabik-cabik dengan lidah yang memiliki susunan gigi.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 kerang, dan ikan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah mereka terkadang memakan hiu dan burung. Mereka memiliki paru tajam yang menusuk daging makhluk dan mencabik-cabiknya. Mereka juga dikenal sebagai satwa yang pintar. 5. Hiu putih besar Tidak ada monster laut yang berbahaya dibandingkan hiu putih besar dan banyak ditemukan di semua bagian lautan.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 Iu putih besar diketahui menggigit dan menyerang satu sama lain untuk menunjukkan dominasi. Terima kasih sahabat semua sudah tonton video ini, jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya.